Okay. . Hai guys apa kabar Assalamualaikum sehat semua Alhamdulillah luar biasa ya harus sehat ya supaya kita bisa terus mengeksplor kuliner yang ada di Indonesia Oke hari ini uh, aku sedang mereview namanya namanya jalabia ya ini betawi banget ternyata makanan khas betawi itu kaya ya beragam nah kita lihat langsung ya yuk ikuti terus ya A few moments later Oke, kita langsung aja ya, kita tanya, Teteh siapa nih namanya? Bum, kita social distancing ya, pakai masker ya, tetap jaga jarak sedikit sewa, Kita jauh ya. ya, oke Wah ini udah, -udah dari tahun berapa nih, teh jualan? Udah lebih dari 4 tahun ya Kurang lebih empat tahun ya? ya? Ada hampir 5 tahun lah. 5 tahun ya, dan ini memang khas jual kue-kue Betawi ya? Iya, ini khas semua Oke, dari jam berapa sampai jam berapa? kalau mulai ada sih produksi dari tubuh juga udah ada paling dipajang di sini aja uh -uh. tutupnya jam tutup abis buka setiap hari ya buka setiap hari jadi, jadi enggak hari itu cuma ada keperluan aja keperluan Oh gitu berarti non-stop ya full nah, tidak ada top, libur kecuali top. ada keperluan yeah. ya enggak ada hari libur oke okay, sip berarti kita review aja langsung ya ini kue yang udik-udik. ini apa nih teh itu namanya kue cincin Ah, ini kue cincin ya guys ya nih tampilan kayak gini ini itu namanya gegeplak ini kue gegeplak geplak langka. ya kue kelapa ya ini teng teng jepang teng teng jepang oke okay. ini ya itu udah familiar lah itu nama kenal Dan ya ini wajik ya wajik apa nih nanas wajik kelapa original, eh, original. oke okay, ini dodol ini ya dodol betawi dodol Den? asli ini kue cucur. kue cucur ini lucu banget, loh, guys! Ini uh, terbuat dari kulit daun pandan, wangi. daun pandan wangi, ya. Di dalamnya tuh ketan, ya. Ketan, ketan, ketan campur kelapa sama, kacang. kelapa sama kacang, dan menikmatinya langsung, ya. Langsung Tidak ada campuran ini. apapun. Kue Kalau lepet ini cilok, ya. Cilok-cilok, cilok jadul, cilok jadul Betawi asli, ya. Ini Ketucur. kue cucur, oke. Okay. Dan yang paling unik di sini adalah... Tumpukan kue jalabia dan di sini memang terkenalnya kue jalabia guys. Nih. Jadi kue jalabia ini ya. Ini terbuat dari apa teh? Ketan. Dari ketan dicampur sama. Dicampur sama kelapa. kelapa. terus? Itu Udah itu aja. Ada bahan -bahan. Gula merah. Dan ini tape ya, tape tape ketan ya teh ya. Tape uli. Tape uli, tape ketan. Untuk menikmati tape ini kita menggunakan uli. Nanti kita coba yang ini ya. Oke yeah, terus apa lagi ya? Oh dia campurannya ini ya teh? Yeah, air gula. Ini air gula jadi uh, jalabia ini dimakannya menggunakan air gula. Nanti kita coba ya. Aku coba yang ini sama itu ya teh ya. Oke piring ya. Okay, Prosesnya gimana dikasih gula ya teh ya? Oke okay, ini satu nih kayak gini loh guys. Jadi dilumuri gula gula merah ya. Bagi yang nggak suka begitu manis. Gak usah ditambah gula juga Oh udah gitu manis. karena ini udah manis ya ini prosesnya tuh setelah digoreng uh -huh. setelah digoreng kita tuh langsung dimasukkan ke dalam gula merah oh. dalam bak bak ini kan ada gula merah nah, uh -huh. masukin kita angkat jadi ini tuh udah manis Oh gitu. kalau ada yang mau ditambah gula boleh ditambah lagi Oh gitu ini udah manis banget hmm. ya soalnya ya kan selera orang beda beda, uh -huh. ada Betul -betul. Ada manis, ada beda. Oke aku coba tape ketan ya teh satu Oke. ini langsung gini aja ya Iya sih. Nah ini uh, apa namanya, uli-uli. Nah penyajiannya kayak gini guys. Kita coba dua ini ya, kita review ya gimana rasanya. Teman-teman udah pernah coba belum? Ini kue jala dia, campur dengan gula aren dan ini tape, tape ketan uli ya. Kita coba ya, dua-duanya ya. Kita coba teksturnya ya, ini teksturnya kenyal ya, ketan legit. Ini baru ya buatnya ya, makanya masih basah ya. Bismillah kita coba makan. itu khas banget, jajanan ini udah jarang dan agak susah juga nemuinnya. Jadi mengingatkan zaman zaman dulu ya. Mama tuh suka banget bikin tape. Nah, ini namanya di jalan apa teh ya, alamatnya? Ini namanya Jalan Cikedokan, Prapatananaga. Jalan Cikedokan. Jadi buat teman-teman, katakan -teman, Prapatan, Prapatananaga. Mm Heeh. -hmm. Jadi mau-mau um, cari kuliner tentang jajanan khas Betawi mungkin bisa melipir ya ke sini ya. Di Jalan Cikedokan depan Alfamart. Alfamart katanya ya. ya? Alphamart, Alfamart, Cibening, bening di sini lengkap semua jajanan Betawi ada di sini semua ya, dan ini asli original buat sendiri. Sekarang kita coba yang kue Jalabia. Ini kue kue fenomenal ya, dan hampir e, banyak orang yang nggak tahu Jalabia itu apa sebenarnya. Ini ketan juga ya, teh ya, ketan dicampur gula, kelapa, lalu digoreng. Jadi proses pembuatan tuh hampir sama kayak kue cincin ya sama. Digoreng Lalu dilumuri dengan Gula aren cair Jadi tampilan seperti ini Ini enak banget Mungkin lebih tepatnya ini menikmati kue jelabia itu Kalau tidak pagi sore ya Pas mau sarapan ya Teh ya Kita Sambil coba ya Sambil ngopi. Sambil ngopi ya Sama kopinya kopi pahit, kopi itu, pahit. itu enak banget Ini keras ya Teh ya Keras, tapi dalamnya lumer. Oh ya, Oke. Tekstur luarnya keras, crunchy, tapi dalamnya ini uh, melted, dalamnya meleleh ya. Bismillah. Hmm. Enak. Rekomen. Buat teman-teman silahkan kesini ya, enak ya. 2000 years later. jadul guys, Cilok jadul Cilok ini beda dari cilok-cilok yang biasa di abang-abang jual ya Karena ini varian bumbunya terdiri dari kacang, kecap, dan kacang dan kecap Ya, Kita coba ya Cilok Tampilannya kayak gini Ceruk. Oke Cilok jadul ya Kita coba ya teksturnya Bumbunya tuh kayak hampir bumbu sate ya Bumbu sate, bumbu kacang Cuma ini pedas Pedas, pedas banget Dicampur sama perasan jeruk Jeruk limau Jadi kayak sate, menu kayak sate Enak Enak banget Pedas banget ini enak Oke, minumnya kita ini ya Amanah MR Kita coba ya Minumnya pakai ini ya Gila. Seger banget ya Nah ini kandungan PH8 plus TDS 10, uh, Kurang lebih dari 10 ppm ya Jadi kandungan mineralnya tuh cukup kaya Jadi menyehatkan dan menyegarkan Oke okay, guys Kita sudah mereview tentang kue-kue jajanan khas Betawi ya di, di, di warung Jalabia namanya ya Buat teman-teman yang mau coba Atau mungkin uh, belum pernah merasakan sensasi nikmatnya kue Jalabia Dengan lelehan gula cair itu enak banget rekomen Silahkan melipir ke sini Dan sini laku banget ya rame dan buka dari pukul 5 subuh Tutup sampai dengan habis isya jam 7 Silahkan melipir ke sini di sini semua aneka kue jajanan Betawi ada. Thank you. Assalamualaikum.